Nah, siapa nih yang kehilangan jam tayang? Oke, gue jelasin secara singkat. Jadi, videonya jangan di skip ya. Biar nanti nggak terjadi salah paham. Jadi, gue mau jelasin nih. Apakah jam tayang YouTube itu bisa berkurang? Jawabannya bisa. Dan kenapa dia bisa berkurang? Itu juga ada alasannya. Yang gue bahas ini ya. Ini untuk orang-orang yang belum monetisasi. Oke, okay, gue bahas langsung aja Sebenarnya, jam tayang itu gak berkurang Kalau, ingat dia punya kalau Kalau video tersebut belum mencapai sampai dengan usia 12 bulan Misalnya videonya itu, dari pertama kali upload Usianya masih 10 bulan Itu dapat dipastikan jam tayang gak berkurang Dan pihak Youtube gak bakal melakukan kecurangan dengan hal-hal seperti itu Jadi biasanya Ini terjadi oleh channel-channel yang udah usianya 12 bulan ke atas Atau satu tahun Karena dalam syarat 4000 jam tayang Itu batasnya cuma 12 bulan setelah upload Jadi setelah upload ya bukan setelah video kamu dibuat No Atau video kamu di Terbitkan channel-channel channel kamu diterbitkan nggak kayak gitu skemanya Jadi skemanya per satu video Jika udah melebihi 12 bulan Maka satu bulan sebelumnya Bakal dihapus jam tayangnya Misalnya kita punya 10 video Ini perumpamaan aja ya Jadi selama ini 10 video ini Yang 12 bulan itu cuman ada tiga Yang udah satu tahun Yang ini mungkin 11 bulan 10 bulan 11 bulan lagi, dan selebihnya kurang lebih 11 bulan. Nah ini, jam tayang ketujuh video ini, itu nggak bakal berkurang. Karena dia belum sampai 12 bulan. Yang berkurang itu, tiga video ini yang udah usianya sampai dengan satu tahun. Atau udah usianya itu 12 bulan lebih. Maka sebulan pertama, itu bakal dikurangin. Benar sih nggak sebelum pertama? Memang ambil garis besarnya aja sih. Satu hari lewat dari... Apa itu udah berkurang, nanti Masuk hari besok, rupanya nggak ada penambahan lagi View atau penambahan lagi dari penonton sebuah video ini Satu hari ini ya itu berkurang nggak nambah lagi, biasanya lagi, itu bakal berkurang Sampai satu bulan itu nampaknya hasilnya besar banget Padahal, ketika dia resmi 12 bulan nggak ditonton Satu harinya tuh udah berkurang Berkurang, berkurang, berkurang Nah, ketika udah 13 bulan dia Bakal nampak banget tuh Pengurangannya signifikat ini yang ngebuat mental kalian jatuh dan berpikir pihak Youtube mengurangi kalian. Sebenarnya nggak. Makan itu gue bilang, rajin-rajin aja upload. Perbanyak aja video agar jam tayang cepat naik. Dan mendapatkan rekomendasi itu, itu ada cara-caranya. Caranya banyak, tonton aja videoku. Itu udah aku jelasin semua. Oke, segitu aja ya penjelasannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.